Oh, he's a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 Ya, boy, aduh, itu mah kota. Aduh, ayah. aduh, ya, kita langsung baikkan aja, ya. All in -ken. He -he, kita lihat dapat apa ini, ya? He -he, hayu, iya, hijau kena. Aduh, iya, biru. Boleh, boleh, iya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 aduh, haina, aduh, cuman dikasih covid seribu ya, astaga, ulo, ulo, langsung aja lah kita gaskin lagi lah, oke, iya, lumbyun ya, ayo ya. lumbyun ke Hongkong kita beli ya, <laughs> oke, okay. cincin, iya boleh, iya, iya mereka boleh, ultinya lagi kakek tidak dikasih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 udah ini ya oh aduh, aduh ini mah kotanya banyak eh, mah makota lagi cawannya banyak Ijo bi boleh oh, iya diulti kali dua auto sempak ya dua ratus lima ribu sempak nasional oke oke oke ini si kakek wangi ya he, he. aduh iya buat teman-teman juga mamang Johnny ingetin ya aduh ini Kayaknya kalau kalme kalm ya aduh cuman kali dua kali dua ya apa-apalah ya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 Koplak memangnya si Aki ya Aduh sayang sekali ya itu tidak diulti ya sama si Aki ya Aduh Iya ya kuning Kira -kira. boleh Oh, uh, biru uh, uh, Merahnya juga jadi ya Kira -kira. Iya mantap Ultinya mana Aki? Aki ultinya mana Aki? Li -kiri, li -kiri. Astaga tidak di -ulti ya mas bro ya Aduh Ainga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 Oke, totos ya ini kita totos ya. nggak apa-apa kita ngasih aja ini mau buat siap ya karena memang Joni ini juga mau udahan ya. Oh, no, uh, Mamang Joni mau kabur gini ya. Lumayan ini ya modal tadi Bu jadi 1,5 ya udahan. Ah, dadah Aki. Oke ini buat teman-teman ya Mamang Joni ingetin ya jangan lupa nih ya. Ayo kita gabung di